Apa, apa, bang, orang, pun, ari, apa, nanti, kunci Honda, si ya, Ad Kupu kunci Honda puluh, dua puluh, mana puluh, beluh buku kunci anda nak kereta pada anak ayahkah itu Kenci cleaning anda? dah tak nak kereta dia katli lewat bawang dah jangan terima kasih tadi mahu tahu sama akrod Deswegen dom Sital Lord position ayo Oh ase ya Don't do come Kucingnya kak. Tak nak paham ah. Apa hal dia? Kai kemar ke roh aku. Tak nak sang. jangan pergi. Eh, sotom. Abah. Abang A. Abang. Abang A. Apa nak tu? Lendertanya, "Kibana bang yang njalutin amal yang soleh, anut yang soleh dan sedekah yang soleh." Mono-mono dalam Al-Quran. Surat kahfi, ayat keleluh atau ayat yang akhir Dipegah oleh Allah Inan Amalan yang salih adalah amalan yang analik syirik Jadi, nyetanya Perlu wujud karna yang salih Berarti wujud karna yang analik syirik Man, bagaimana syiriknya, Abang? Syiriknya, nalheboh perkara Yang pun syirik jali Yang kedua syirik Kafi, Yang kedua syirik Kafi. Ciri jali, contohnya lagi tanya untuk ta semua batu, semua kuburan, semua bantai, dan raja dan lain-lain lah. Munya ciri kafir, hujuk, ria, sumah, dan lain-lain. Yang keken ciri kapiun kapi, ciri yang paling halu. Yang kecirinya yang, yang paling berat hat bermasalah. Anak ha, itilah yang ciri unyan oh, halu tak, anak yang kenyan ciri pada raya. Oh, Alhamdulillah. Alhamdulillah. masa kaili melam badanku, oleh pak aku tes juga. Is, oh hai, baca muka tubuh idek tes. Hai, hai baca tapak, no lautu, no hai pendekar. Oh, ulok dah kan? Dapre nak buat pergerakan aku. Iya, wujungnya kuning kagadel. Yang ni enggak hai, melayak ada hai no baca sedekat lelu. Tawah dia. Kagadel go, hai kau. Hoi kau, oh maha keren, orang coba kami rasa. Hai, pendekar Ajaib. Buka tren, Jukudai. dia. Jukudai. Bukankah, Jukudai. Bagaimana, Jukudai? Bukankah, Jukudai. Bukankah, Jukudai, Jukudai. Bukankah, Biolat. hat. Oi, dia. Oh man. Nang ja aja. Wahnya ni ke ke belatah. Wak lak bendit. Baik. Cuba itu kemana cewek? Oh man, daibian itu. Karena yeah, di bere bere tiang bobo oh tiang bobo kalau tidak bobo digigit ulam tiang bobo oh tiang bobo kalau tidak bobo digigit ulam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 sc <laughs> <laughs> <coughs> <coughs>